Bersedih Mengulur waktu yang akan terus berlari Marilah bernyanyi Teriakan lepaskan sesak di hati Lihatlah dunia tersenyum untukmu Jangan kau padamkan ganda. Cinta, jangan biarkan semangatmu terpatahkan Jangan bersedih, senyumlah kembali Hapuslah air mata luka merukakan Lupakan masalah, tertawa gembira Mari menari dan bertahan Yang gembira bersama, terik mentari bertatapan, bermain bersama, saling berbagi. Cinta. Steady